rumah lagi salah paham ya. masalah ruwat Masalah apa ruwat Abu Bakar bin Abi Syeibah. Kalau malam malam sabtu kalian malam ahad. Bakar bin Abi Muhammad bin Abdul bin orang yang persis di atas Imam Muslim ya. Orang yang persis di atas di hmm. Patnallahu, jadi, hmm. jadi, hmm. jadi Kak Besenangan misal aja ngirwatna Tengkulo. Terus setelah Sokotilullah itu ada Muhammad bin Bishr, generasi kedua. Generasi ketiga ada Abu Hayyan. Generasi keempat ada Gi A, -Ah. Generasi kelima Gi Sinten Terus generasi keenam Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Jadi kitab yang diyakini umat Islam seluruh dunia, yang soheh setelah Quran adalah Bukhari, lho. dan rata-rata Bukhari Muslim sampai Nabi itu lewat orang lima, lewat orang Medan, lima. Kan ke enam sudah Rasulullah kan berarti lewat Medan. Yang <tik> berisi dalam kurung, ini ilmu tenang, bisa hati kita sampai kiamat. Yang dalam kurung diterangkan watak fakultas Hadis, ilam itu Minal Badal dua guru saya ini sepakat dalam banyak hal dalam banyak des, apa ya urutan hadis ini. metodologi dia topik hadis kecuali hanya satu dua dalam satu huruf satu huruf benar sekali pak jadi mungkin masalah sahabat lo terang ya enggak disepakat begini begini keluar pelong masalah lagi pelong akhir-akhir ini sering diskusi kalian ya, banyak pihak termasuk gitu. sama seorang profesor sama CIA, CIA alim. Orang-orang Islam sekarang mengalami keangkuan yang luar biasa. Muka-muka ramai lah anak kita gitu. jelas mengalami keangkuhan yang luar biasa. Ini muka-muka agak apa? <tuh -tuh. <tuh. Tapi ini serius masalah ini. Sebetulnya kita mendapatkan tauhid yang kayak sekarang ini. Mendapatkan cara pandang tentang Muhammad secara benar, secara proporsional Bahwa beliau hanya seorang nabi, manusia Tersentuh, neka, mengumpuli perempuan Juga dagang, juga makan, juga minum, juga mati Itu barokahnya para rawi, para priwah hadis yang jujur, yang objektif Mereka tidak orang konek, tidak orang dukun Tidak provokasitor Tidak orang yang penuh halunisasi bangkit dan sekarang kajian-kajian di Barat itu mengarah ke sana. Betapa keunggulan Islam yang berupa Quran dan bukhari muslim ya, itu karena orisinil, yaitu didapatkan dari rawi rawi yang akurat dan jelas namanya disebut, periode nya lho. kalau cerita roda sensitif. Maksudnya gus baku dimengerti, maksudnya ini akibatnya apa? Itu beda dengan penulisan injil. Orang yakin kalau Nabi Isa itu sekarang sudah 2006, 2010, 2009. Berarti sekarang dari miladia, itu benar. Konawe, Konawe e itu? Sunat. Injil tertua itu di Inggris di mana-mana. Itu yang diyakini tertua itu masih tertanggal tahun 400. Berarti 400 tahun setelah Yesus Kristus, setelah Nabi Nabi. Sehingga tingkat orisinilitasnya, orisinilnya, originalnya, itu diragukan Apalagi Injil yang ada sudah bahasa Yunani Kemudian diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia Sementara yang diyakini orang Kristen, Injil harusnya berbahasa Ibn ya. Karena Nabi Isao ya seputar Bethlehem Di Silika, Bersilika, kawasannya situ Bethesda Kayaknya kawasan-kawasan belum Sion gitu, kawasan-kawasan Ya kawasan situ lah, yang jelas Ibroni ya Enggak, kenapa saat cerita keangkuan? saalim kyai sekarang, ngkomo sing ngaji umul barohin, ngaji kitab tahu ke dokter-dokter orang sekarang, misalnya dokter ideologi Islam atau akidah Islam. Itu kita bisa berpikir tahu secara cermat, karena enggak pernah salah mendudukkan makhluk yang bernama Muhammad ini sebagai sentral Islam. Sebagai sentral apa? Iso. Kita tidak pernah salah paham tentang beliau Bahwa kita dari awal mengatakan beliau orang istimewa Seorang nabi Ya makan, ya minum, ya neka Ya kumpul perempuan dengan cara neka Sehingga saat kita meyakini Allah adalah zat yang tumbal Yang harus disembah Dan hanya Allah yang hanya disembah Itu tidak pernah ada kejanggalan Karena dari awal Muhammad posisinya tidak jadi rival Lewat rawi-rawi yang orisinal. Coba bayangkan adegan kita ngalami kayak peristiwa Isa Kristen apa? Ada Nasturiyah, Yakubiah yang dalam bahasa Yunani, dari ya kok bus macam-macam. Termasuk ada salah paham saat Judas mempromopikan diri sebagai pengganti Isa dan sebagainya. Nah sekarang ilmu riwayat itu sudah mati. Jarang orang alim sekarang yang fader ilmu riwayat. Mas wong alim Indonesia atau yang fakir ilmu riwayat? mau memocok hadis bukhari muslim, mau coba ini malah Apa apapunnya banyak bodoh salaf yang si, menghari bodoh orang senang ngaji bukhari muslim, ngaji mukhtasohri, langsung kuala rasulullah ya, itu ya. bisa disi bodoh, paham tapi udah seneng. macam zaman akhir orang bodoh, jadi disi bodoh ya tapi seneng kalau <tuh> orang bodoh mesti senangnya ya orang nopo <tuh>. padahal rawi ini penting untuk menjaga ke orisi ini lah, original Kenapa saya baca sampai setengah menangis, karena itu tadi kita ini utang jasa sama rohwi Pondok sarang termasuk pondok Salaf terhibat, termasuk di Jawa Itu pertama yang punya tradisi ngapalkan hadis itu rasanya. Dulu saya dua Pertama yang mentradisikan ngapalkan hadis dirasa Dia dan saya memang yang memulai Karena saya punya hitung-hitungan itu tadi Ini keluar cerita akan. Tapi nanti kalau orang-orang alim kayak saya itu mati, itu Islam akan diguasai wong lene dan itu bahaya, karena yang paling mudah nggak bisa hitam, bangun berkejatuh dahsyat, hibat, hibah Sementara wong fogeo duriwengkiharam, haram-haram, jadi tak menarik, wong itu tak menarik. Wong kau neng rawat-rawat haram, wiridane wan di cat, wong isya anak ngumpul kumpul wong wong kok cat Haryono wong menang di. Wong nggak jual duriwengkiharam, bangun neng jarak jual duriwengkiharam, bangun neng nggak jual duriwengkiharam, bangun neng senangnya menurut muni haram deh. daripada muni daripada nambah ini ada muni napa haram kadang malah luduh mesti kafare dosa mesti dhisik-dhisik mulane ora loh sementara tabib ora samonis jombat-jombat jomba, mari orang piye ora menarik ndak artinya saat si tabib ini kemudian fatwakan satu hukum bagi orang awam tentu lebih menarik ini karena dianggap lebih punya otoritas mengklaim dekat Allah timbang muni haram halal ngoboter kalau sihau, kalau nak sihau khasis rata-rata setengah empat pagi. Kalau nak tangi jam setengah empat. Wong kalau ulama, dari yang yo terus nge kopi Ini jujur, nggak berbentuk ada aja jarang ada gakopi butuh tersinau. Nggaknya nampun badik juburni lebih seolah-olah orang cepat. Kalau itu bareh apa di mandi. Tapi sihau, kalau mesti kalau kalau sihau bukari muslim jam setengah empat. Tidak ini kalau cerita, kan dari awal itu riwayat kita tentang sosok yang bernama Muhammad. Itu salah, maka kita akan mengalami kayak tragedi Kristiani, di memposisikan Isa sampai kayak Tuhan atau anak Tuhan atau Roh Kudus atau apa. -apa. Sehingga kita punya kemelesetan atau kefatalan, tahu? Tapi gara-gara para roh objektif, meskipun kita ada siap kadang tapi Nabi Muhammad itu selamat jadi menuju, nih riwayat Muhammad itu tu yang bener, nama salah besar ono santri husuk, zaman era sohabat, apa poso mau abung bujuni, sanggul husuk, emong poso poso, emong poso Era emong ngem. poso, emong poso Aisyah emong poso poso, emong santri poso, emong santri poso, emong poso poso, emong poso poso, emong poso poso, emong poso poso, emong poso poso, emong poso poso, emong poso poso, poso poso, rasulullah Ya, ini harus santri, ya, agak siap ini riwayatkan Nabi, urusan harus anak buka-buka ini riwayatkan bukan-buka, ini ratan, itu sih nabi, di riwayatkan kebelahnya Rasulullah, bukan anak wawah, apa? tapi kamu harus ingat edisi Nabi Muhammad adalah edisi setelah kecelakaan Tauhid mana Isa terlalu khusuk malah diposesi, itu pengeheran, itu anak pengeheran artinya bahasa Arya ini menolong sekali sebagai fondasi, tahu? Oh. Tauhid Ndak ae yo nang biyai jatuh Aku lho, nah, kulon gua morak-kadong ngalem iso jatuh siap. Marien aku jatuh sing mulang liyane ra aman pisan, padahal terpaksa gak jatuh. Tapi terpaksa nang apa? Tak jane secara takwa ketwa mandoto. Paham, Jadi rata jatuh rada mulya, alhamdulillah gayane selamat sampean, paham. Ora tersedjo kok iso mulya, alhamdulillah. <tuh> <tuh> Bagus itu secara tau no? bagus. lihat cara tau bagus. Itu. Positif, orang-orang nah. banyak kasus banyak tragedi banyak masalah itu bagus. secara tau no? Banyak riwayat-riwayat yang begitu. Bahkan saat banyak soaker karena ingin akhiratnya selamat, kemudian puasa, kemudian wisol poson terus. Nabi carangan Dani itu lucu paling takwa Ternyata guyonan wirani Nabi tentang basaria itu luar biasa punya dampak tauhid Akhirnya Nabi wafat dan saat itu, happy endingnya anak dia hanya diyakini manusia sempurna. Insan tampil. Allah tetap di atas. Posisi Muhammad gak pernah jadi rivalitas. Ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini saja. Ya, dari dari bahasa anak Nabi begini saja, masih akan ada kecelakaan. yaitu pas Pak Nabi Muhammad Abu Nuh. Aisyah. Ibu Jodinah pun. Aisyah. Wan Berita buahnya ternyata yang datang pertama itu para sahabat yang disupat. <tuh> Delala pasti taubu bakar ada di situ. Ketika Umar datang, beliau meyakini mangkola, inna muhammad dan pertama kotor tu tuh nukum. Sopo semua nih mu Muhammad puni mati. Pak kepakul, inna mahu yunus dirobah sama yunus di Musa nopo. Saya kira di Nabi Muhammad lagi munajat be pangeran kalau zaman Nabi Musa munajat yang turun apa? ingat. Terus, terus sesaat itu Abu Bakar takut. Abu Bakar rawat, badang ngambung nafwa nih, wah nabi. Ya Rasulullah, wah cipta hian, ramai tak ya? Cipta nafwa, no, hian. Betapa indahnya wajah engkau? Wajah engkau saat hidup maupun tak nafwa, meninggal. Cipta hian, ramai tak. akramu min hak kelamumin ayu azdi bagamartoten. Hasil setelah dari kamarnya Isa, aku Bakar terus dijatuh. Ini maksudnya kalau cerita penting kayak ya, dan ini dilihatkan oleh Bukhari Muslim. Bicara tentang Abu Bakar ya, Ivan. Maka anak yak Muhammad dan fa'inna Muhammad dan kos mata. Wah, maka anak yak budu Wah Fainah Wahayun lah ya. Hei, menurut songkat ke, gue nak nyembah Muhammad iki gila Muhammad sih, gila Muhammad sih. nak nyembah Allah Fainah Wahayun, bukan Fatah lah wa ma muhammadun illa rasul qalas min qob susul apa imma ta'u qodilang